dari saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Rifqi Soleh Official. Guys, gimana kabarnya? Saya udah semoga sehat selalu ya dan terus beraktivitas. Hari ini saya akan kasih materi Teknik itu ya e, Gerakan Komunikasi Tanggit, pukul, tanggit, pukul Kelapa apa? sangat sangat sangat <laughs> gigit gigit gigit sini a few inches later sini satu dua okay. Tiga. Sekarang, hai hai, hai, hai, hai, Aku, aku, aku, aku, 2 aku, aku, aku, aku, aku, 3 aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, 3 aku, 3 Kep Suara itu 2, 2, 3 2, Yep, lotoknya ditekuk. Lotoknya, lotoknya ditekuk, pas Lotoknya ditekuk, pas lompat Kamal, intinya nah, lihat, smooth passing ya. Nah. One two three four ya ini One two konsep 21 400 100 800 800 800 satu jangan Tiga jangan jangan jangan jangan jangan jangan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yeah! 17. Kayak mana kedua depan? Kedua, kedua. 18 19 sembilan terus, terus one ya. Bawa tripodnya Bawa tripodnya Hai, jadi tuh keli cepet tuh. Oh, tuh, cara efektif untuk dipakai nah, jadi cara melatih di lebih dia mau nggak mau suka gak suka terpaksa atau relatif ya itu materi pendidikannya ya mau kuat gak kuat terus latih ya kita lihat ya pokoknya pasangannya agi kata langsing berjinsasi <tuh> terkini <tuh> ya mengatakan agi dalam fungsi langsing atau nah, Ya, kalau <tuk> semuanya nanti akan terasa ya. E, kalau yang baru, otot kaki sama perut yang tadi ini, otot perut nanti akan terasa Oke, ya. masalah.